assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay guys kembali lagi di Bang Ren plot hari ini kita akan membahas video terbaru kita yaitu video dimana ada perkelahian di sebuah jalan yang satu memakai tongkat dan yang satu memakai sebilah parang dan terjadilah kejadian tersebut yang menyebabkan sirupnya berhamburan ya guys dan untuk yang selanjutnya, video yang kedua itu sepasang sejoli yang sedang selingkuh ya jadi, mereka selingkuh dan ada pacarnya sama temannya memergokinya dan menggunakan sebuah pistol tiba-tiba uh, pacarnya mengayunkan pistol ke selingkuhannya tepat di kepala, di dada, dan di seluruh tubuhnya ya selingkuhannya didapatkan di dalam kamar mandi dan langsung saja di oleh pacarnya uh, itu semua jadi pembelajaran kita ya jadi saya ingatkan lagi untuk yang tidak kuat menonton video yang ada di channel Randy Blur ini disarankan Uh, ada pengawasannya dari kedua orang tua dan juga orang dewasa. Uh, jadi, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan juga share ya. Uh, ikuti juga di TikToknya, karena yang viral di TikTok itu untuk video fullnya, itu video lengkapnya itu cek di YouTube. bang ya yang ada tertera di link di bawah komentar. Jadi, Uh, untuk full videonya itu kalian klik link di bawah Sebelum kalian subscribe Itu video fullnya nggak akan kebuka ya Jadi kalian bisa menonton video fullnya jika uh, kalian sudah subscribe Oke okay? uh, Sekali lagi Yang belum subscribe Like, comment, dan share Dan klik lambang loncengnya Agar kalian mendapatkan update-update video terbaru uh, Tetap waspada, tetap hati-hati di lingkungan sekitar Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita karena kita sendiri yang harus menjaga diri kita. Oke guys, terima kasih.